Mappa, studio yang memproduksi anime berkualitas dan pada awal tahun kemarin sempat menjadi sangat viral karena menggarap series Attack on Titan season 4. Kali ini Mappa memproduksi sebuah anime olahraga bernama Remind. Apakah kualitasnya akan sebagus Jujutsu Kaisen? Hmm. Remain adalah anime bergenre sports school yang diproduksi total 12 episode oleh studio MAPA pada summer 2021 yang ceritanya sendiri ditulis oleh Masafumi Nishida dan telah meraih rating skor 7,23 di MyAnimeList pada penayangan episode ke-9. Anime ini sumbernya original jadi tidak ada manga atau apa namanya light novel cocok buat kalian yang enggak mau kena spoiler pas lagi ongoing jadi tidak ada teman-teman kalian yang bangsa ceritanya dimulai ketika Minato Kiyomizu seorang siswa SMP kelas 3 yang merupakan juara nasional dalam olahraga polo air dia mengalami insiden kecelakaan kecelakaan tersebut membuatnya koma beberapa bulan dan akhirnya amnesia atau hilang ingatan dia hanya mengingat dirinya sendiri sampai kelas 6 SD dan ingatan semasa SMP-nya hilang. Yang berarti dia tidak pernah mengingat sama sekali ingatan ketika dia sedang aktif-aktifnya dan menjuarai juara nasional polo air. Karena jadi dirinya yang merupakan bocah kelas 6 SD yang tiba-tiba dihadapkan menjadi anak kelas 1 SMA, otomatis dia menjadi stres. Cobalah, misal kalau kalian punya adik kelas 6 SD disuruh kerjain soal vektor fisika kelas 10. Wah, pusing tidak tuh? Walaupun penggambaran di ceritanya enggak menunjukkan stres, tapi menurut fandom yang kubaca dia stres. Karena stres itu dia jadi mencoba untuk mengikuti harapan-harapan orang terdekatnya untuk menjadi Minato yang dulu sembari memulihkan ingatan. Nah, maka dari itu dia menyimpulkan bahwa dengan aku yang sekarang bermain polo air, bermain polo air kembali mungkin ada kesempatan untuk memulihkan ingatan Walaupun sebenarnya dia takut kalau dirinya yang sekarang akan hilang ketika ingatannya sembuh Kayak cerita di anime Golden Time, ya seperti itu Anime ini sebenarnya lumayan membosankan untuk awal-awal episode Karena di sini itu ceritanya cuma perkenalan karakter dan pengembangan Dari yang tadinya lemah menjadi kuat karena latihan Nah, yang menarik dan tidak sedikit disangka-sangka Di pertengahan episode sekitar episode 8-9 itu Alurnya benar-benar berubah Di sini terjadi konflik yang sangat indosiar banget Wah, dramanya indosiar banget jadi, buat kalian, aku saranin banget buat nonton Remind, karena bukan sekedar dari lemah menjadi overpower kayak Pocono Hero Academia, tapi konflik di tengah-tengah cerita ini bener-bener lumayan gila, walaupun ya dah bisa ketebak dari episode pertama ceritanya bakal kayak gitu. nggak ada salahnya lah ya buat ngelis anime Remind ini, apalagi buat kalian penggemar anime olahraga seperti Haikyu. Untuk kalian yang menilai anime dari segi grafik, yang kalian kalau animenya grafiknya wah anime ini grafiknya jelek sekali aku tidak mau menonton ya jika kalian seperti itu tidak usah khawatir karena ini adalah Mapa jadi kalau animenya sedikit tidak melebihi ekspektasi kalian kalian bisa ngucapin thank you Mapa udah buat lagu pembuka yang nyanyi dari grup kpop namanya Enhypen Kalian gak usah ngejek-ngejek karena yang nyanyi grup K-pop Walaupun lagunya ya agak gimana gitu, pasti dengerin Jujur ini loh, padahal kalau mau yang enak didenger mungkin ada banyak penyanyi asli Jepang yang bisa isi opening Juga bayarnya jadi gak mahal-mahal banget kan daripadanya nyewa K-pop itu Ini saran dari orang yang gak punya duit, jadi jangan dimasukin ke hati ya. Bagaimana menurut kalian tentang Remind? Tertarik untuk menonton atau sudah menonton? Yuk bagikan komen kalian di kolom komentar di bawah. Kalian bisa like video ini jika suka dengan video ini. Kalau nggak suka ya di dislike aja. Subscribe kalau nggak mau ketinggalan video dari Clever Creator. Ingin tahu lebih banyak tentangku? Follow Instagram at tegar Dan juga follow at Untuk klip anime yang menurut saya lucu. Masuk ke Discord kami, Clever Creator, link di deskripsi, dan juga kalian bisa traktir aku di traktir.id slash mamastegar, agar aku bisa beli manga kanokari full series, asik. Terima kasih sudah menonton, saya in di next video. Dia stress, karena stress itu dia jadi mencoba motor Bang Makin motor lewat, dari lemah menjadi over power kayak toko no hero academia ditulis aneh. Oh. <laughs>